Hey, sini dulu Saya sampai aja aja ya. Umur yang Banyak. Mas, Ay, mas, so, mas! Mas! Mas! Yeah. Mas! Mas! Mas! Tak ada turut dia Nih, ikan Aduh, ikan hmm. Ikan was <laughs> Eh? Tidak, Tidak, ini Banyak, guys. guys. Uh, uh, banyak, maju. Oh, mantap. Mantap insuran mantap. Ini ikan di bawah, Mas. Banyak, Mas. Banyak di bawah, Mas. Oh, banyak Kain, ini. Banyak. mantap. Wow. Apa terdiki, Alhamdulillah. <tik> <tik> oh, kelihatan <ini> ikannya. <tik> Banyak ikannya ini. <laughs> uh, mantap. Banyak, Guys. Alhamdulillah uh, dapat rezeki, Mas. Iya. Mantap. Usoy. Mantap. Ini petasan Wow. Ikan wow. hmm. banyak. <tuk> yang besar, Mas. Panjang, Guys. Ikan apa itu? Ikan apa itu, Mas? Lajur, lajur, lajur, lajur, hasil akhirnya. Terima kasih telah